Hai, kita jumpa lagi, saya Sean So, hari ini adalah hari yang ke ketiga Perintah Kawalan Pergerakan So, dah boring-boring di rumah At least dalam tiga hari sudah So, sekarang uh, di rumah apa yang kita boleh buat Kita buat sesuatu yang bermakna So, Sean The Mania atau What's Man Do, Hari ini akan membuat sesuatu yang bermakna Untuk keluarga anda Ataupun dia juga boleh Uh, dijadikan sebagai punca pendapatan okay? Apa dia? Jom kita saksikan sekarang Okay guys, kita dah sampai So inilah apa yang Sean nak buat hari ini Panjat tinggi-tinggi nampak ha, Sampai ke atas bumbung So apa yang nak Sean buat Dan apa yang boleh anda jadikan sebagai punca pendapatan Ini dia ha, Itu Tangki air rumahku. Tangki air So hari ini rencananya kita nak bersihkan tangki air lah Seperti yang anda tahu tangki air memang Uh, kalau dah lama-lama macam ni Air kan ada mentadak semua Dia kan kotor kan So sambil-sambil tak ada benda lain nak buat Kita bersihkan tangki air hari ni Ok jom kita mulakan Ah, ini tangki rumah aku So, kena panjat Naik ke atas atap Baru boleh akses kepada tangki Sebab kita dah ada kena perintah ah, Kawalan pergerakan ni So, kita ada banyak masa untuk buat Benda yang kita biasa Tak ada masa nak buat Alright, jom kita mulakan kerja so setelah bersusah payah turun dari atas sana sekarang kita dah dapat akses kita punya apa ah, nak kita punya tangki air so tangki air saya ni kira besar lah, tengok sampai dada saya ha so right nanti kita kena buka dan kita lihatlah keadaan di dalamnya dan kita akan masuk ke dalam keluarkan semua air dan bersihkan tangki yang ini ini supply So kena matikan supply ni dululah Dan tengah cari overflow uh, Bukan overflow, artinya nak bersihkan tangki tu Mana satu lah saya rasa ni kot Ianya pipe ni Bukakan yang ni Haa betul Bukakan yang ni kita buangkan air dalam langkit Sebelum mula ni Kita bersihkan sikit Pumpai-pumpai yang ada di sini Siap dia ada Warna pokok ni Okey, jom kita buka penutup ni pula. Ha. Okey. Inilah keadaan. keadaan. tangki Oh, kotak ni. Ini. Ada problem juga. Jadi tentu ada yang tertanya-tanya kan. Betul ke tangki air kita ni kotor sangat? So, kita lihat tangki saya ni dah at least 4 tahun kot ha, Tengok bahagian tepi ni Proses pembersihan air akan dilakukan selepas kita buang air dalam ini. A little longer than a few minutes later. Okay, setengah jam, so air dah consider cukup rendah lah nih. Nampak tinggal itu je. So sekarang kita nak masuk ke dalam untuk mandi, pula. Yeah, mandi. ma <laughs> Ini kerana tempat pengeluaran air dia cuma uh, tinggi kat sini. So, around dalam dalam 2 inci lebih lah air. Tak boleh keluar semua. That's why kena ambil tong buat secara manual. Cakap pun dah dah tercungap-cungap dah ni. Okay, kita teruskan lagi. Dengan kenjata rahsia Ini Kuali kaki Serap dia Serap Serap Serap Akhirnya dah siap Dah bersih oh, Sampai kering-kering je -kering ke. okay. So dah selepas dah bersih macam ni uh, Bolehlah Tutupkan balik Semua uh, Tempat keluar air dari bawah tu Dan kita boleh masukkan semula Air ke dalam tangki Okey, setelah bertungkus lumus sekian lama So, kita punya tangki sudah siap Dan inilah dia Perkara yang lelaki patut buat What's man do? So, dia bukan sahaja boleh meluangkan sedikit masa Ataupun mempazdehkan sedikit masa anda Pada uh, waktu uh, kawalan yang ini Dan sebenarnya ini juga boleh merupakan satu Punca pendapatan tau Sebab Sean pernah tengok di Facebook Ada orang yang tolong Uh, orang lain untuk membesarkan tangki Dengan bayaran So, bayangkanlah Kalau anda malas nak buat Panggil orang buatkan Selepas uh, perintah kawalan ni berakhir Okay So, saya rasa sampai di sini saja Video pada kali ini. Saya Sean Dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Bye-bye